Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel 7SK Official. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa, di sini saya akan membagikan preset priset yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja, simak satu per satu presetnya ya.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 funky rimback Oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya Oke lanjut ke versiode yang kelima. Oke okay, lanjut ke versiode yang keenam. oke okay, lanjut ke versiode yang ketujuh Oke lanjut ke persetujuan yang ke-8. <SILENCIO> Oke lanjut ke persetujuan yang ke-9. <SILENCIO> lanjut ke versi yang ke-10. banget gue bot -bot pada. Oke, lanjut ke versi yang ke-11.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 Oke, lanjut ke episode yang ke-14. <SILENCIO> Oke, lanjut ke episode yang ke-15. <SILENCIO> Oke lanjut ke versi yang ke-16. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-17. Sure, so so so <microphone> Oke lanjut ke versiode yang ke-18 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-19 oke okay, lanjut ke versi ke 20